Tarwan, tarian adalah tarian Ada berbagai macam tarian dari Gorontalo, mulai dari tarian dana dana. Dalam bahasa Gorontalo, yaitu daya daya ngomong, hingga tarian Pulau lo guys. Beladiri Kas Gorontalo adalah Langga Beladiri khas Gorontalo silat Silat Silat lah Beladiri Kas Gorontalo Ya benar sekali Langga merupakan beladiri khas Gorontalo Setiap orang Gorontalo memahami bahwa Yang sudah memiliki ilmu beladiri Langga tersebut sudah tidak bisa disentuh dengan diam-diam atau kaget Dalam bahasa Gorontalo yaitu Ohyalo Maka secara tidak sadar si pelangga akan dapat memukul si penyentuh Sebab itu orang yang memiliki kecepatan seperti itu dikatakan Maolangga Tio Sedangkan yang tidak bereaksi dianggap tidak memiliki ilmu beladiri Atau masih di bawah ilmunya guys rumah adat gorontalo adalah tinggi rumah adat rumah adat khas gorontalo adalah jilo rumah adat gorontalo ternyata masih banyak yang kurang tahu tentang rumah adat gorontalo kebanyakan orang mengatakan adalah wombohe ternyata itu cuma arti dalam bahasa Gorontalo. Jadi, jawaban yang tepatnya adalah Dolohupa, merupakan rumah adat Gorontalo. Adalah wamiro. Adalah wamiro. Senjata tradisional Gorontalo adalah wamilo. Wamilo. Senjata tradisional Senjata tradisional adat. Adalah wamilo. Senjata tradisional Gorontalo. Rata-rata orang menyebutnya Wamilo Senjata tradisional ini berbentuk seperti golok Namun bagian ujung hulunya sedikit melengkung ke bawah Senjata tradisional lainnya adalah Wadi, Wamilo Bitua sejenis keris Sabele sejenis parang atau lilang Dan Trafala musik alat musik Gorontalo. Alat musik Ada berbagai macam alat musik Gorontalo yaitu mulai dari gambusi, palalo yang paling populer yaitu kulopalo. Alat musik ini terbuat dari bambu berbentuk seperti kerapu tala raksasa dan cara memainkannya yaitu dengan memukulkan ke Pada perkembangannya, alat musik ini disempurnakan pada beberapa hal. Salah satunya adalah kini kulopalo disebutkan sebuah pemukul dari kayu yang dilapisi karet agar membantu dan mempermudah untuk memainkannya. Dulu, bangun dulu, bangun dulu, Kalsium fosfat adalah koral. Kalsium <tanya> adalah adalah kain sulam khas Gorontalo adalah Biliu kain sulam khas Gorontalo ya sudah pasti karau karau atau karawang adalah sulam khas dari Gorontalo cara membuatnya memerlukan ketelitian luar biasa tidak hanya butuh kesabaran saja satu demi satu serat kain dipotong, tidak boleh ada kesalahan, apalagi untuk melembar sutra yang berharga mahal. Pemotong ini menghasilkan serta kain yang jarang berhitung dan terukur antar yang horizontal dan vertikal sebelum warna aneka benang disulam makanan khas gorontalo adalah linda biru Kronentalo adalah benda atau atau adalah Makanan khas Gorontalo adalah daun makanan makanan bin khas Gorontalo adalah minusiran. adalah makanan asli. dari Gorontalo adalah Biasa disebut minusiran siapa yang terkenal kenal dengan Bindi huta, makanan khas Gorontalo memantarikan akrab dengan kehasilnya jadi kamu sedang berlibur di daerah Gorontalo jangan lupa mampir untuk berburu serta mencicipi kuliner khas Gorontalo yang terkenal dan yang paling enak dan juga populer guys Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari bantuan yang umum, termasuk sistem agama, politik, artis seada, bahasa, kakasa, pakaian, bangunan, dan dari senilainya. Dan jangan lupa, guys. Like dan subscribe channel ini agar bisa update video terbaru.